Itu Topan laba-laba terbang, kayak laba-laba punya sayap. What the heck is that? Gua harus lawan itu, and itu gede loh. <laughs> oh oh oh, jatuh dong kita langsung. Ayo, halo, WhatsApp up, guys? Balik lagi bersama Bogovian, yang kita hari ini bakalan lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps. Di episode yang kemarin, kita udah mengganggu ketenangan Shriek, dan dia akhirnya mengejar-ngejar kita, guys. Dan ya, guys, kita akhirnya nyampe di bawah pohon ini, kita masih ada di Silent Forest, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, oke, okay, guys? Ya, kayaknya harusnya kita akan pulang, tapi kayaknya bulunya ku itu tersangkut di ibu, di badannya si Shriek. Atau terbawa oleh Shriek? So, guys! Sebelum video ini dimulai, gue mau ingetin lu buat kalian yang belum like dan share, like dan share dulu Lakukan sekarang, <laughs> dan jangan lupa juga buat subscribe karena itu bakal memotivasi gue banget untuk nambahin lagi dan bikin lagi video-video semacam ini Oke okay, guys, sau so, tanpa basa-basa lagi, let's get into the game Kemarin kita itu berhenti di tempat saving ini dan kayaknya kita bakalan naik ke atas guys Oke okay, guys, kita melayang dulu, kita gliding dengan menggunakan udaranya, iya ya guys Uh, iya, di sini kita bakalan melewati semacam apa ya pit penuh dengan duri jadi hati-hati ya guys karena kalau ketusuk sakit. <laughs> Berkayak anak-anak aja nggak sih ngomongnya? Oke okay lah bentar di sini tuh ngomong-ngomong ada apa ya? Kok di kiri sini? Oh ini tempat kita pertama kali ngelat ya di belakang sini nih? di Harusnya dia ada di sekitar sini tapi kayaknya dia udah pindah guys. Oke okay, berarti kita nggak harusnya ke situ kalau gitu kita pilih jalan yang kanan ya guys. Nah. Nah, guys, di sini gua nggak tahu apa yang bakal terjadi. Yang jelas di sini, Om oh, masih bisa lompat-lompat, berarti kita masih belum di cutscene. Dan ya, tiba-tiba nggak -tiba bisa lompat, guys. Berarti ini cutscene ya. Cutscene apa yang akan terjadi? Bulunya lepas lagi, guys, nyangkut di pohon. Is That shriek. Oh my god. Ya, yeah, shriek tau tempat kita, guys. Dan sekarang kita benar-benar terexpose. Dia benar-benar lihat kita, guys. Kita udah harus sembunyi kemana-mana, guys. Oh my god. Oh, mau diinjak. Ya, ya, ya, kepisah lagi, dong. Oh my god, no, no, no, no, no, no, no. Ori masuk ke dalam lubang, dan entah kenapa, siku malah... Kenapa dia malah nggak deketin What's wrong with you, Ku? Come on, don't be that stupid. Oh no, secara ukurannya itu acara banget diinjak. Oh no no no no no no no no no no no no no that's not a good sign itu bukan pertanda baik guys gue punya firasatku nya bakalan kenapa kenapa no no no no no no no please don't please don't please please please please please don't please jangan please jangan jangan sampai ada yang aneh aneh terjadi please Gua nggak bisa lompat lagi oh my god oh no Ori manggil manggilku guys this is really not a good sign This is really not a good sign. Gue gak bisa tumbling. Oh no. Oh no. Oh no. This is not good. Ini gak bagus sama sekali guys. Ini gak bagus sama sekali. Apa yang akan terjadi sama ku? Oh no. Apakah ku ada di sini? Ya guys. Ku di situ. Dia udah jatuh. Terkapar. Tidak bergerak. No. No. No. No. No. no. Oh my god, gue ngeliat ekspresinya oris di Batu. Bah, No. dia baru ketemu temannya lagi, nggak berapa lama. Oh no, kalian kebayang gak sih? Kalian punya temen yang kalian urus sejak kecil gitu kan? Sejak dia masih nggak bisa apa-apa, dan kalian ngeliat dia terkapar mati itu. Gue harap dia nggak mati ya. Gue harap sih dia nggak mati. This is really sad, bro. This is really sad guys Ini sedih banget Please jangan mati Please jangan mati Atau apa ada Atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan supaya Siku ini gak mati ya? No no no no no Ah no. Sumpah, gue ngeliat ori kasihan banget, loh. Gue ngeliat ini kasihan banget. Ini villa dapat banget, loh. Meskipun ini cuma kayak hewan-hewan di hutan-hutan gitu, gue gak tahu kenapa ini villa dapat banget. No no, no, no, no, no, no, no, this is not good. Kenapa jadi sedih gini sih, amun? wait, what is that? Ada cahaya yang tiba-tiba keluar dari badanku, ya? Enggak sih, badannya. Ku, bukan badanku <laughs> Kenapa dinamainya ku sih by the way Itu, sangat, itu untuk orang Indonesia tuh akan salah satu rancu gitu Dan kenapa cahaya itu bikin semua bunga di sekitar kita bermakaran Putih Kayaknya ini yang dimaksud sebagai wisp-nya ya The will of the wisp Wisp itu kayak arwah ya gak sih, wisp Ya kayak arwahnya ini tuh Menunjukkan sesuatu ya gak sih dia kayak mau bersuara nggak sih? Atau mungkin menunjukkan jalan atau apapun itu? Ya, gue udah nggak bisa balik guys. Gue neken A, ah, dia cuma nengok doang. Oke, okay, kita coba maju ke depan ada apa ini? No, semua Moki aja udah pada ngeliatin, bahkan tamaknya sedih loh. Termasuk kolok juga sedih! Oh my god! This is really bad. Hello. I'm saddened for your friend. The voice of the forest has done what it can, but its light is weak. cahaya terlalu lemah guys. Suara dari hutan ini udah mencoba segala hal yang bisa dilakukan. To mainnya have suffered in these dark times, terlalu banyak yang sengsara, the smallest among us the most. Apalagi yang paling kecil diantara kita. Ini coba perasaan gue dong, atau si kolok bener-bener matanya berlinang air mata, guys. Tadi gue barusan kayak ngeliat gitu loh. With the willows and kayu pohon terakhir cahayanya pun terpecah gitu kan oh my god terpisah terus apa yang akan terjadi setelah cahaya tersebut terpisah the spirits perish, our land fell into decay pembusuk ya berarti ya decay itu kayak pembusukan, penghancuran atau pembusuk lah intinya the fragments of light were scattered weakened, barely wisps Left as they are, their light will fade forever It is only a matter of time tinggal menunggu waktu sampai cahayanya mereka hilang semua ya jadi yang bikin corruption di daerah di daerah ini tuh sebenarnya kayak kehilangan cahaya juga but with the Moki's help I've located the places where they fell jadi dengan bantuan emoki si psikolog ini udah tahu dimana mereka itu jatuh ya forest memory ingatannya di utara Bound by the frost Terikat di kedinginan Matanya Kegelapan di selatan Kekuatannya Tenggelam di air bagian barat okay. Hatinya Di pasir di daerah timur Gurun pasir guys Daerah timur Dan suaranya Ada bersamamu Sendirian mereka lemah. If anything can undo the damage that has been done, it is the will of the wisps. No longer can I remain hidden in my hollow. I too will join the search. Farewell, little one. The Mokian I will help. Ata di bahasa. cepat bilang eh. We found this Ori. It will help you go far. Oh, bulunya ku, bulunya kuro yang dipakai ku will stand watch over your friend Jadi para Moki ini akan ngejagain, ngejagain ku buat kita ya Oke, okay. you've gained a new ability while airborne hold shift to glide or freely ride wind currents Oke, okay. jadi sekarang kita glidingnya pakai ori ya, bukan pakai ku lagi Oke, okay. and what the heck are we supposed to do now? Ngomong-ngomong tempat yang belum terbuka itu daerah sini Dan di daerah sini ini ada Apa ini namanya? Ada Ya yeah, Breaking the mold A wisp lies trapped in the darkness of moldwood depths Freed so the land might see clearly once more Berarti kayak kita harus sana guys Harusnya kayak kita lewat sini guys Ini ada satu tempat yang belum terbuka Kayaknya kita harus lewat sana guys Oke okay, lah Kita balik dulu ya Untuk supaya Nggak makan kota kalian akan gue skip aja ya, kalau gitu Nah guys Kita udah nyampe di sini ya guys Tempat yang hmm, Ini patung laba-laba kah? Atau mayat laba-laba Atau apapun itu yang berbentuk seperti laba-laba. Gua gak tau ini apa-apa. Anyway. When darkness came, Moki came to check the moldwood depths, but the gate was closed. Pagarnya tertutup, guys. Moldwood depths. Berarti ini adalah tempat moldwood ya. Now, Kualok has sent us to open it for you because a light was lost inside. A light like yours. Little light. Ya, yeah, cahayanya ada yang hilang di sini, guys. Lonely light. Cahaya yang kesepian. It is dark, but maybe you can find it. If you shine bright enough. Hmm. Oke, okay. berarti kayak kita bakal masuk ke sebuah tempat yang sangat-sangat gelap, guys. Ya, mari kita coba ya kalau gitu, guys. Let's go! Nah, pakainya ini buka. Nah, entah kenapa muncul api ya cuma dengan tuasnya itu di itu. By the way, itu tuas! Itu bukan tangan laba-laba. Ya gak sih? It skitters, it bites. Ya, feeling gue sih di bawah banyak laba-laba, guys. Karena tempat-tempat gelap. Who knows? Dan ya, guys, seperti gua gue harus menggunakan bulu burungku supaya gue tidak langsung jatuh. Oh, ini ada orb, golden orb lumayan. Gak tau sih, bakal gue pakai buat berapa ya, udah lumayan. Ed, door, Yah, masih aja kan, dong gue. Hai, mouse, hai, mouse, pelan-pelan aja kalau gitu ya, guys, biar kita nggak sampai kena jatuhan ginian ini dia bakal melundakan ya? Oke, okay, nice Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, Oh, come on! Oh, come on! Matilah kue! Ini nyebel banget sih, sumpah Nah, mati aja ya sono Sip! Nah, kelar Sini tempatnya agak-agak kayak pernah pra, cuma perasaan godong atau agak-agak gelap ya di sini ya? Ya, di belakang situ ada laba-laba guys. This is where the eyes of the forest sank into sightless night. These woods were always dark, but the decay made the de their darkness deeper and more dangerous. Sebenarnya daerah ini katanya emang selalu gelap, tapi kegelapan yang dibu dibu dibuat oleh apa ini ya? Dibuat oleh the decay ini bikin makin parah ya katanya, makin berbahaya katanya. Sini kenapa ada ini? Ada Firefly gini apa? -apa? Harus gue ikutin kali ya? Ya, kayaknya ini harus gue ikutin, guys. the heck am I supposed to do with this? Oh, ini ada satu keystone di sini ya. Oke, gue di sini bakal ngambil satu keystone. Gak tau buat apa, by the way. Oke. Okay. Ngomong-ngomong, kalau sampai kita masuk ke kegelapan, tuh gimana ya jadinya? Oke, okay, di sini kita bisa lompat. Um, Oke, okay. kita bakal mati ya, kalau seandainya terlalu gelap. Katanya kan The Darkness itu jadi dangerous ya. Nah, kegelapan itu jadi berbahaya, kayak sih iya guys. Kita bakal mati kalau seandainya kita masuk ke kegelapan. Jadi udah kalau coba ya. Um, Oke, okay. kita bakalan narik dulu ini di sini kita oi oh, cuma pintu ya berarti kita masih punya masih butuh satu keystone lagi guys yang kita masih belum punya ini gua oh, ngomong bisa jatuharek ya oh my god oh my god oh my god oh my god oh enggak oh, untung gua nggak jatuh ya nggak jadi nggak jadi jatuh guys oke okay, guys nah kita udah nyampe di sini sih tempatnya lumayan terang tapi dalamnya gelap oh no hampir Eh iya guys langsung ketika ketika gua nggak ada sumber cahaya dia langsung jadi gelap banget guys berarti kayak kita bakal mati guys kalau kita nggak punya sumber cahaya ya terus ini cerita gue mesti kemana dong gelap banget sih oh no no no no no no no no no terima kasih untuk cahaya tapi kau mending pergi saja nah gue lebih butuh cahaya dari sini ya oh no nah ini satu keystone lagi guys oke okay. harusnya gue udah bisa naik nggak sih uh, naik ke atas tadi tuh pintunya ada di atas kan ya ini Laron malah ngajakin gue manjat-manjat, manjat-manjat tiang loh ya ampun. Kenapa gak pakai jalan biasa aja sih? lagi oke, dia udah nyampe di sini. Dan oh no no no no no no no no no no no no no no no Oh my god, ya ya ya ya dong, jangan jatuh jangan jatuh, oh no no no, hampir ya mati. Oke, okay, kita diam dulu di bayangan ya. No, please jangan sampai mati dong. Gue mas banget sampai harus, harus sampai ngulang. No, oke okay, kita udah sampai di sini. Nice. Timingnya pas berarti ya guys, kita belum mati deh tadi. Oke, okay. ya kita udah punya dua keystone. Sekarang kita bisa masukin ke sini ya guys. Apa yang bakalan kita dapat di sini sekarang? Coba kita lihat map-nya dulu. Uh, ya, di sini udah oke. Okay. Berarti kita emang masih masuk sini ya. Ini tempat baru. Oke, okay, laba-laba udah mati. Coba kita bisa ke gak langsung. Oh my God, ini benar-benar. Oke, okay, nice. Seperti kita bisa manjat dulu di sini, turun dikit. Oke, okay, nice. Let's go, Mabros Nah, di sini kayaknya udah gak ada apa-apa sih harusnya. I don't know. Bisa nggak dia gue pakai ini buat lompat-lompat ke atas? Nah, ini kita hancurin ya, bisa nggak? Oh my god Nah Nice Hancur sarang mereka Udah gak bisa berkembang biak lagi kalian Hahaha Oke di disini juga hancur Gue gak tau ini hancur kenapa ya Tapi oh cahayanya lewat ke bawah ya guys Kayaknya Seperti kita bakalan Ngancurin itu Lebih sebelah juga ada ya Berarti ya Bakal kita hancurin juga ya guys Gue gak tahu untuk apa fungsinya Dan apa yang bakal terjadi setelah gue hancurin itu Tapi ya coba kita lakukan aja Oke guys Why not Nah Ya gue gak tahu sih kenapa di highlight laba-laba ya Gue juga gak ngerti kenapa gitu kan Untuk apa gitu dia menunjukkan laba-laba itu Seperti kita perlu ke bawah guys Karena di bawah itu kan tadi, tadi masih gelap banget ya Oh no no no no no no no no no no No no no no no please no please no please no. Ya, yeah, benar kan? Nah, di sini kira kita bisa songo ya. Sip. Nah, mati dia. Oh, di bawah sini duri. Oke, siap. Uh, berarti kemungkinan di bawah si laba-laba yang ada di sini di sekitar sini juga duri ya. Backlad. Nah, matilah kalian semua yang elah yang ketarik malah <laughs> yang ketarik malah biru-birunya dong. Astaga. Dah, laba-laba juga udah mati ya. Nice one. Dah. Where the heck am I supposed to do, su to go now? Nah, ini kita bisa ngambil dulu golden orb di atasnya. Nice. Let's go guys. Di atas ini juga ada MP ya. Nice. Oh, no disitu gelap. Mending kita jangan situ dulu ya. Eh, eh, eh, eh, eh, Eh, salah dong. Nah, kita coba menggunakan dulu cahaya di sini. Gua nggak tahu sih fungsinya untuk apa. By the way, kayaknya kita nggak bakalan bisa ke bawah Sono karena itu gelap banget ya. Berarti kita harus ke atas dulu, guys. Di bawah gelap banget. Mending kita kesini aja yang udah jelas ada sumber cahaya yang jelas, meskipun gua nggak tahu sih. Oh, ke kanan Sono ya. Aduh, duri lagi kan di atasnya. Ngomong-ngomong, apa nih ya? Oke, okay, okay, kita bisa kesini dulu, dan ini ada, ada jumping pad lagi, nggak tahu fungsinya buat kemana ya. Kek, kita bakalan ke kanan sini. Oh iya, yeah, benar ada, ada tanaman cahaya, guys. Nah, sip, kita bakalan naik ke atas. No, no, no, no, no, no, no, no, what the heck! Kenapa kagak ketarik gua? Nah, sip, oke. Okay coba ketelat map kita musik mana guys gue sih cuma ngikutin jalannya sih sebenarnya oh ya oh, emang jalannya begitu sih yang udah oh no no no no no no no no no no no what the heck is wrong with you nah sip oke okay, let's go nah di sini ada tempat save guys nice lumayan ada tempat save jadi setidaknya kita bisa nge save dulu sedikit dan ini apa sih? ini kayak bisa kita hancurin oh ya ada kunang-kunang lagi guys kita ikutin aja dulu, dia mau kemana? Oh, dia bakal ngajak kita untuk mencari barang-barang lagi, ya. Gue gak tau barang-barang apa yang bakal ditunjukin, by the way, tapi ya udah ikutin aja, ya. Dia ke bawah sini, ya. ya dia ke bawah sini, guys. kayak dia mau nunjukin kita tempat yang kita nggak bisa jalanin, ya, karena kita nggak punya sumber cahaya. I don't know. Oh no, udah kita manjat aja. Nah, di sini kayak kita kayak dia bakal ngeberhentiin kita di sini. Cuman gue nggak tahu apa fungsinya. Ya. Di situ by the way ada pintu yang perlu keystone kayak dua kayaknya dua ya butuhnya ya. Oh my god, ini masih aja ngajak berantem loh ketika gue lagi puyeng puyeng kayak gini. Oh, gue disuruh lompat ke atas kan. Oh, ini keystone yang satu di sini. Bisa potong. Nah, sip. Oh no. Nah. Oke, okay, berarti satu lagi kita bakalan hajar di sini. Gua gak tau tahu apakah si Ah no. Oh, no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, hampir gue jatuh dong. Gue nggak tahu apakah dia bakalan memandu kita untuk. Oh iya yeah. benar, nya satu lagi ada di sini guys. Nah, oke okay. kita udah lengkap dapat nya terus gue harus kemana by the way? Terjun payung? Kiralah kowe serangga jelek. Nah kalau kita pakai di situ serangganya serangga si laron-larone bakalan kesana lagi jadi kita udah nggak butuh ya. Oke okay. kita bakalan buka dua pintu ini. Pakai dua keystone yang kita udah punya, sorry. Nah, kita masuk ke dalam sini. Oke, di sini ada sumber cahaya ya. Sumber cahaya, sudah dekat. Kita ikutinnya ya, dia mau kemana. Move away, dammit. Kita kayak perlu para gliding guys, di sini guys. Nah, di sini ada, ada satu ini ya. Oke, lumayan dapat, Oh my god, ini laba-laba teh. Ny nyari ribut, bener. Oh my god. Oke, okay, kita coba manjat sini. Ada apa ini? Oh ini bisa dipakai buat ini ya? Coba kita sambil nunggu ini kita lompat-lompat aja guys. buat takutnya buka dia ke arah yang gua nggak tahu kemana kan? Ntar gua nggak ada sumber cahaya, mampus gua. <laughs> nah berarti bener ya berhenti di sini ya? Gua nggak tahu ini fungsi buat apa, -apa by the way. Oke, okay, dia berhenti di sini guys. Kenapa dia berhentiin gua di sini by the way? biar apa dia berhenti gue di sini dong oh my god oke okay, di atas kita bisa please please bisa dapat dapat dapat nah lumayan dapat dapat satu sumber cahaya lifesell fragment seperti kita bakalan pakai jumping pad ini guys nah ya kan bener oh ini ada kayak lentera-lentera gitu ya eh uh, kita kesini dulu, gitu. sini gitu biasanya ada apa Gak ada ya coba kita ke bawah dulu kok gitu yang jelas ada cahaya nah di sini sumber cahaya guys ada sumber cahaya, yang di atas itu kita nggak tahu apa ya Kita bakalan ke bawah sini dulu gitu Gak ada durian dibawah Oke, kita pecahin dulu ini HP kita juga udah full by the way Oh come on, ini nyamuk-nyamuknya banyak banget dah Pinggir! Matilah kue HA! Easy Terus Ceritanya ada tiga jalan lagi guys Kalau gitu kita mendingan ke kanan dulu ya taksi dulu yang jasa ada arah lain untuk pergi. oke, sekarang kita ke atas guys kayaknya. oke di sini ada lilin lagi, kok lilin sih tanaman juga lilin dong. oh no, oh kita perlu situ ya, kayaknya. gua nggak tahu ini apa by the way. oke, nah kita udah nyampe di sini guys. ini bukan tempat yang balik bukan sih? oh bukan deh ini bisa kita pakai buat naik ke atas kayaknya coba itu apa oke kita bakalan na narik lagi yang ini ngeglayut glayutnya itu loh yang bikin puyeng buat gak sih ini apaan? activate the pedestal buat apaan challenge reward ya elah ya, ini main balapan doang balapannya gak ada apa-apanya masalahnya haha <laughs> Ya udahlah, kita nggak bisa gak bisa dibilang gak berguna sih tapi ya sementara gue mau lewatin dulu aja dan ini kayaknya bisa kita hancurin lagi guys kita bakalan dipandu oleh Laron, nah kalau gini kan enak. Itu kan dipandu sama laron gitu, cuman gua nggak tahu mau kemana ya. By the way, oh, sono ya berarti ya, berarti ini kita bakal pakai dulu. Oke, okay, ini bisa kita pakai juga bentar. Dia si laronnya mau kemana? Oh, ini ke sini ya. Oke, okay, dia mau turun atau ke kanan? Oh, ke kanan. gua nggak tahu dia bakal nunjukin jalan kemana. By the way, oke, okay. nice, aman, ada kepompong hari kita parasut turun di kepompong dulu dia makin ke bawah juga oh jalannya aman let's go let's go let's go ada pohon ada pohon skill cahaya guys nice absorb the life dapat skill apa kita sekarang ya dapat skill apa kita guys flash you've gained a new ability hold Q to assign it to key, to click e or r and Create an aura of light that damages enemy but drains energy. Oh my god. Jadi kita sekarang udah bisa bikin cahaya kita sendiri, guys. Keren, keren, keren. Kita equip flash. Nah, kita bisa pakai flash sekarang. Dan sekarang kita bisa balik ya. Nah, Nih, ini tempat yang bener gak sih? Ya bener guys. Kita di sini. Berarti kita harus ke sebelah sini, guys. Ini bukan ada tempat. Oh, ada yang nggak ada yang nggak kelihatan di sini rupanya, guys. Ternyata tersembunyi, guys kita okay kita turun dulu kok gitu guys, aduh, duri semua dong, matinya gara-gara duri guys, oke, okay. aman, ini bisa kita hancurin seperti nice, let's go, ini juga serangga mengganggu, let's go naik ke atas kukun, kukun nggak kita naik ke atas dulu, let's go my friend, api go, pecahin dulu, ini juga dapat mana lagi, wait jangan dimatiin dong. Masa flashnya dimatiin sih Ntar, gue mesti kemana sekarang? Kita udah di jalan yang benar Dan sekarang kayak kita bakalan lompat ke sini Oke okay. Ke atas dulu Aduh-duh-duh-duh-duh Yo, my god Ntar, apakah ini sudah jalan yang benar? Untung ada, untung ada pelurunya dia eh, lumayan Oh no Oh no Cahayanya habis, Cahayanya habis, Cahayanya habis, Cahayanya habis. Dude, ke sini dan ke atas. Hi, up we go. Nah, sip, berarti di sini ada trampolin. Dah, bisa kita matiin karena udah ada cahaya ya. Untungnya udah ada cahaya ya, ampun, akhirnya. Nah, guys, kita tinggal lurus ke depan sini, dan seperti kita akan mendapatkan sesuatu yang menarik, guys. Apa ini? Kok banyak sarang atau apa? Ini tidak menarik, nggak jadi. Gue tarik kembali kata-kata gue ini tidak menarik, guys. Ini menyeramkan, This is creepy. What the heck is this yo? Apaan tuh baru di layar gua? Eww Look sticky as hell Lengket-lengket gitu guys sekeliatannya Itu apaan laba-laba terbang? Kayak laba-laba punya sayap What the heck is that? Gua harus lawan itu And itu gede loh <laughs> Oh Oh Oh jatuh dong kita langsung guys. Ya pingsan udah. Masih disuruh lawan juga. Nah lo, nah lo, nah lo, nah lo. Oh my god. No. Astaga. Oh my god. Terus gimana cara yang gua lawan dia oke Okay, nice apa yang bakal gua lakukan dengan ini oh my god yo Dia ngeluarin anak-anaknya dong oh tapi anak-anaknya ngasih hp tiap kali dibunuh kawan-kawan-kawan kawan bagus, bagus, bagus gus oops, oops, oops oops oops. Come on bro, just die already. alasan yang buat klik kanan tuh pas pas dia pelurunya keluar ke gua deh Oh my god apa ini? Ini kayak bisa gua pakai buat pantul. oh ke atas ya Oke, okay, let's go ke atas. Kita disuruh manjat lagi ke atas kan? Atau gimana sih re? Lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah. yang musi gua panjat tadi si ya? Nah di sini nih ada grapple yang gua nggak tadi ya. Let's go up. Oh my god dia ngejar kita gak tuh? Oke okay, keluar keluarlah sini. Kenapa nggak keluar ori? Astaga. You can do it! You can do it, Ori! <gasps> oh my god! Terus gimana caranya gua keluar dari duri ini? Oh enggak, dia bakal miring ini deh lumayan ya. Kira kalau gitu. Nice! Dapat MP, kenapa gua hancurin sekarang? Kan gua lagi ngga butuh. Oh my god, this kids! terus gimana caranya gue ngehindar ke situ coba mati dong mati dong mati dong oh my god oh dia bikin kegelapan, untung gue siap, untung air siap, nice nice nice nice nice nice, oke okay, hampir gue kena, kena dong. Aduh kenal lagi Jangan mati, Jangan, mati, Jangan mati please Jangan mati please Jangan mati please Jangan mati please Jangan mati dulu please Jangan mati dulu please Come on Oh my god Bisa ngomong pantuin ke dia nggak ya Ngomong-ngomong Dikit lagi mati Oke okay, mati Astaga Akhirnya kelar Laba-laba jelek ini mati guys. Laba-laba neon mati. Apa sih namanya? Laba-laba <laughs> neon? gua ngomong kayak gitu cuma karena gue liat dia warnanya hijau-hijau neon gitu ya menyalanya ya. Udah gitu dia tinggal di tempat-tempat gelap dan dia laba-laba. Laba-laba neon. <laughs> oh, hijau-hijaunya ngilang guys. Kayaknya hijau-hijau itu semacam parasit gak sih yang bikin dia kayak corrupted or something? Bikin dia jadi gila. Parasit mungkin ya yang bikin pikiran dia gak bener. Mati kah dia? Ya kalau dilihat like, anaknya... Oh nggak, dia nggak mati. Oh anak-anak kayak seneng gitu loh. Matanya mata-mata baik gitu ya sebenarnya sebenernya. Saya, yang saya. Thank you spirit, I'm am freed from the corruption that clouded my mind. Berarti dia tuh sebenarnya penghuni ini juga ya. Penghuni daerah-daerah sini mungkin penjaganya atau semacam itu. Dan dia corrupted gara-gara decay ini ya. Saya, saya. Now the darkness that has lain over these depths... Can lift berarti dia tuh sebenernya baik ya yeah, guys we all need the light to provide balance even those of us beneath the surface ya yeah, guys kegelapan yang ada di dalam dalam sarang laba-laba ini bikin dia jadi gila guys kebayang gak sih sebenernya laba-laba tinggal di sarangnya sendiri yang gelap dan dia jadi gila karena kegelapan That's weird. if it remains fragmented it will dwindle and die forever oh no kalau mereka masih terpisah, mereka bisa mati selamanya, guys. That's not good. Jadi kita mencarinya harus cepat-cepat, oke okay, guys? <tuh> All of Niven will, will suffer as Moldwood has. You must be strong, spirit. Even as the decay grows, your presence bring us hope. Go forth and find the wisps. Ya yeah, guys, kita udah menemukan satu wisp. Gua nggak tahu wish supaya ditaruh di mana dan apa yang harus kita lakukan dengan wishnya itu by the way. Cuman nih yang ngelawannya capek guys by the way. New wish found, Eyes of the Forest. Oke okay, Eyes of the Forest sudah dapat. Defeat Mora. Quest completed. One quest selesai. Coba kita ngomong dulu ke si Mora nya ini. Mora ini tuh si laba-laba ini maksudnya. The little one sealed the gate above the depths. That is good. Good. Two. They let you come retrieve the light I stole when my mind was not on my own. The light belongs where it can shine the brightest. Leave the shadows to the, to the mold and the spiders. Coba kita tolong lagi. My children have gone too long without their mother. Children, berarti anak-anaknya ini tuh enggak ter ya? Cuma si mamanya doang, yaitu si moranya ini ya. Soon even the smallest will be grown and must leave the web. Mereka akan dewasa dan mereka harus meninggalkan sarangnya juga. The way to the surface is open now, they are free to roam where they will. Mereka bebas untuk kemanapun mereka pergi Kalian bayangin gak sih guys? Anak-anak laba-laba dibebaskan pergi Kalian ngeliat laba-laba di mana-mana <tuh> <tuh> So alright, guys Sekian dulu untuk episode kali ini ya guys Kalau sendoknya kalian enjoy sama video kali ini Gue harap kalian jangan pelit-pelit Like dan share guys Dan jangan lupa kalau sendoknya kalian suka sama pembawaan gue Ataupun gimana gue mainin game Dan mempresentasikan ya ke kalian Jangan lupa untuk subscribe nih guys Itu bakal jadi motivasi buat buat gue dari ya guys kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Happy gaming and bye bye.